nya dari awal penyemaian sampai pengaplikasian di hari sebelum tanam dan sesudah tanam. Saat ini umur padinya 60 hari dan saat ini seperti inilah keadaannya dan Nanti saya minta tanya-tanya penjelasan beliau tentang perkembangan dari persemaian sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di keplot saya organik, ekoparming desa Banajung. Teman-teman yang mau bus Ini usaha tanaman padi eh, 60 hari. 100% tidak menggunakan pupuk kimia. Ini full organik. Jadi nanti hasil padinya berasnya juga full organik ya. Ini untuk dasarnya itu dari kompos dan ditabur dengan Uh, pupuk organik Eco Farming, ini hasilnya sudah bagus sekali, hijau, lembarannya hijau. Terus, tadi setelah dihitung, mencapai uh, 24 anakan ya, seperti hmm. ada perkembangan yang sangat bagus sekali. Nah, ini akan saya lihat nanti sampai panen, hasilnya akan seperti apa, mudah-mudahan beratnya sudah akan nampak bagus seperti produksinya sudah meningkat. Ya, kita cek ini, lagi ya, saya. Ini pakainya begini organik, eco farming, ya. Ini sudah mencoba ini testimoni yang pertama kali di sini sudah kita cek dulu aja uh, barangkali mau dihitung dari perumpunnya kita ya, tahu nanti penasaran ya, kita uh, nanti kita hitung ya coba sama-sama lihat dulu ya. ya kita hitung dulu lima enam 2 delapan 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 belas 11 18, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ya mantap sekali ya, ini benar-benar rumpun yang maksimal ya. dengan hasil perangsang tumbuh ini yang luar biasa dari eh, apa, kelebihan ekoparming tersebut hingga menghasilkan rumpun yang sangat luar biasa banyak dan di atas 15-20 insya Allah. terus berkembang meningkat ya ini bukti bahwa pupuk organik ekoparming cocok untuk tanaman padi di dalam pergunungan ini di daerah Kawat plus selatan ya, ya. Nah, hasilnya bagus ya inilah tempat pupuk organik ekoparming pada tanaman padi di desa Raga Tunyung mata aku yang telah menggunakan mengaplikasikan pupuk organik ekoparming ya. organik tanpa pupuk kimia sedikit pun. Mudah-mudahan hasilnya sudah sangat uh, mengembirakan, pupuknya juga bertambah. Amin, amin meningkat ya. amin. Demikian uh, tujuan kami dari eh. miner team uh -huh. yang telah mengaplikasikan pupuk organik farming di desa ini. Mudah-mudahan hasilnya bagus sampai panen. Amin ya rabbal alamin. Yan. Terima kasih. Bahan subur petani makmur. Tabarakallah. Tabarakallah. Oh iya, Pak. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tah.